oke pada kesempatan kali ini saya ingin mengajari tutorial membuat teh rosemary ya kalau pada video sebelumnya saya sudah ajarkan cara membuat teh oregano ya kalau hari ini tentang teh rosemary ya oke teman-teman kita lihat selanjutnya ya nah teman-teman berikut ini cara membuat teh rosemary ya jadi pertama kita ambil rosemary-nya seujung sendok e, teh aja ya atau setengah, setengah setengah ujung sendok makan juga boleh ya terus kemudian kita tuangkan air mendidih Kemudian kita aduk-aduk, ya. Kalau teman-teman ingin eh, mendiamkan lebih lama, lebih bagus, ya, sampai airnya berwarna, eh, berubah warna, ya, berubah warna, ya, mohon maaf, berubah warna, ya. Jadi, kandungan gijinya pun keluar semua, ya. Oke, setelah direndam didiamkan selama sekitar 20 menit ya airnya sudah mulai berubah warna maka kita saring ya airnya agak berwarna kekuning-kuning ya kuning atau hijau kemudian kita tambahkan madu bagi penderita diabetes tidak usah pakai madu ya tapi bagi yang uh, tidak kena diabetes boleh pakai madu Sat, uh, satu atau dua sendok ya diaduk ingat yang diabet tidak usah pakai madu ya ini khusus yang tidak menderita diabet karena madu mengandung gula juga jadi sebaiknya tidak pakai madu atau pemanis ya kemudian kita masukkan jeruk nipis, kenapa saya pakai jeruk nipis ya karena jeruk nipis ini bagus sekali buat uh, ini ada lebih ya bagus sekali buat ini, buat tubuh ya jadi biar khasiatnya bertambah Oke teman-teman silahkan dicoba ya tips eh, teh rosemary